Jepau boleh bangga dengan penguji Jihad boleh bangga dengan benteng dan yang pokok Amerika boleh bangga dengan patung liberti Tetapi sebagai umat Islam Harus lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam oh. Dewa ibu kuteri yang saya hormati Bapak dan ibu guru kuteri saya panggakan para hadirin yang berbahagia insyaallah kita akan bicara mengenai meneladani akhlakul karimah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga alini sampai tidak terhitung ya Salawat serta salam semoga tercurah tercurahkan kepada junjungan lebih Nabi besar Muhammad wallah alaihi wasallam hadirin rahimakumullah apa kabar yang tahu bagaimana cara mencintai roh Allah? Yang pertama adalah mengetahui siapa beliau Karena adik patah mengatakan, tak dengar mengatakan saya tak sayang mengatakan cinta betul, apa, betul betul? Betul Jadi agar kita bisa melihat so, Kita harus mengenal beliau terlebih dahulu Kita bisa mengenal Udaranya panas dan juga lebat kalau saya mengucap salah, jangan lupa untuk menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana Yang terhormat guru-guru yang ada di sini Dan teman-teman yang sangat saya cintai Alhamdulillah, Alamin. Sobhiinestain, waala'umri dunyawadin, Basyaratu wassalamu wa alihi, wa sabbihi ajma'in amma Pertama-tama, marilah sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nikmat dan karenanya kita masih diberikan keleluaran dan kesempatan sehingga kita bisa berada di sini di siang yang sangat cerah ini. Izinkan saya membawa kafidato dengan judul rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, apakah ada dari teman-teman yang ada di sini merasa tidak bahagia menjadi seorang menjadi seorang muslim? Alhamdulillah. Mengenai keindahan Islam, salah satunya di antaranya Rahmatullahi wa Di bawahnya, bila orang tiga muda. Yang takkan hata أعوذ بالله إن بسم الذي له ملك السماوات والله على كل شيء Shout because I